Halo bro, ya kali ini saya akan membagikan eh, bagaimana cara membuat pixel art. Yang belakangan ini banyak orang yang membuat eh, foto pixel art untuk dijual di NFT. Untuk itu, apakah pixel art itu ini saya dapat sumber dari Wikipedia bahwa Pixel art adalah bentuk seni digital dibuat melalui penggunaan perangkat lunak, di mana gambar diedit pada tingkat pixel. Estetika untuk jenis grafis ini berasal dari komputer 8-bit dan 16-bit, dan konsol video game. Di samping sistem terbatas lainnya seperti kalkulator grafik, ya, seperti itulah penjelasan dari uh, pixel art. Biasanya gambarnya akan eh, seperti <tuh> agak ngeblur atau kotak-kotak itu. Oke, okay. bagaimana cara membuatnya? Di sini saya menggunakan aplikasi eh, dari 8-bit PutoLab. Yang ini tampilannya ini. Ini bisa teman-teman download di PlayStore. Oke, langsung saja kita buka uh, aplikasinya. Uh, di sini, saya akan merubah uh, foto uh, Bapak BCLBB yang akan kita rubah menjadi Pixel art Tadi, saya sudah download dari Google. Oke langsung saja saya buka fotonya Ya ini tampilannya Kita akan merubah eh, pengaturan Kita klik bintang yang bawah itu Kita rubah Sesuka kita ya kita edit-edit dulu Kita coba satu persatu Coba kita ini, pilih yang ini dulu, kita rubah resolusinya, oke, okay. segini ya, setelah itu kita rubah warna, kita pilih sesuai selera, oke, okay. Saya pilih yang hitam putih aja, ya. Seperti ini, jadi di sini sudah terlihat e, fotonya akan berubah menjadi seperti pixel kotak-kotak, yang dimana itu perpaduan warna dan membentuk e, suatu objek. Okay, setelah dikira sudah cukup langsung saja kita bisa save uh, di atas itu yang ini kita klik itu untuk save nya oke okay, saya save ya ini sudah tersimpan coba kita lihat uh, di galeri bentar ini loadingnya agak lemot HP-nya Oke ini sudah terlihat foto tadi kita buka ya seperti ini tampilannya akan terlihat kotak-kotak seperti ini. Ini sudah menjadi pixel art. Oke, sampai di sini eh, sudah jadi. Kita bisa membuat atau merubah foto menjadi pixel art dengan mudah menggunakan aplikasi tadi. Dan selanjutnya, bila teman-teman eh, ingin menjual dan menjadikan foto ini NFT, teman-teman bisa langsung saja eh, buka terus walet oke kita buka ya, selanjutnya kita langsung eh, kedap di bawah itu yang ini kita klik itu seperti biasa kita buka Open seo ini saya sudah pernah buka Open Open CEO jadi langsung saya klik aja ya linknya ya kita tunggu eh langsung saja saya ke my koleksi saya konekkan dulu oke okay. entar ini adalah uh, apa ya koleksi NFT saya saya buka dulu ini saya menamakan uh, koleksi foto NFT saya Crypto Hero ini ini koleksinya seperti ada gambar eh, Pak Karno Pak Hatta jadi untuk menambahkan foto tadi kita klik ada di item di atas itu kita klik Oke kita oke langsung saja kita masukkan video tadi yang kita buat tadi Oke ini saya pilih Ya ini sudah masuk Kita beri nama B.J. HBB. Oke Deskripsinya kita isi Uh, asal aja saja ya. Bapak PC Happy Eh setelah uh, deskripsi kita isi, kita langsung ke bawah. Ini untuk supply tergantung teman-teman semuanya mau dibuat berapa supply bisa satu, dua, sepuluh atau berapa, terserah. Ini saya hanya e, buat satu aja dan untuk bloknya saya menggunakan poligon. Terus jika belum poligon, e, kita klik di sini ada Ethereum. Tapi biasanya Ethereum ini memakai e, fee yang mahal, jadi saya menggunakan free free ya gratis jadi saya pilih Polygon saja. Selanjutnya kita klik create bawah itu. Oke, kita tunggu. Ya, di sini sudah terupload. Kita keluarkan dulu. Selanjutnya kita akan uh, menjual karya pixel ini kita klik sel di bawah itu Oke okay. setelah terbuka kita pasang tarif atau harga di sini ini memakai patokan eth jadi harus diisi dengan eh, harga eth misal saya akan jual di sini 0,5 ya ini untuk ETH kita beri nama apa? Beri harga 0,5. Terserah teman-teman mau diisi berapa. Ini kalau di jumlahkan dolar, e, seperti terlihat di bawahnya itu, 1189,26 dolar. Oke, okay. kita asal saja saya isi 0,5 ETH. Selanjutnya kita complete listing. Oke. Okay. Oke okay, kita klik sik Kita klik oke okay. Ya ini sudah uh, Terupload Dan sudah masuk Market nft Ini Ini sudah uh, Jadi ya jadi sudah masuk ke dalam uh, market nft jika ada orang yang membeli sudah bisa oke kita lihat di view koleksi saya nft saya ini baru 8 item. ya ini pak karno ya ini sudah terlihat di sini jadi sudah uh, masuk ya Oke sekian dulu eh uh, tutorial bagaimana cara uh, kita membuat pixel art dan sekaligus menjual dan membuat foto itu menjadi nft Oke, sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.